Simak update harga cabai merah besar di sejumlah daerah Indonesia, pada hari ini Senin, 26 September 2022. Update harga cabai merah besar di Indonesia mencapai Rp49.000 per kilo. Harga cabai-cabai merah besar tersebut turun dari update harga Jumat 23 September 2022 lalu yang rata-rata mencapai Rp52.600 per kilo. Dari patokan update harga cabai nasional, Provinsi Kepulauan Riau memiliki harga jual cabai termahal yaitu Rp75.000 per kilo. Sementara Provinsi Sulawesi Selatan menjual harga paling rendah dari patokan harga nasional yaitu Rp27.250 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 27 September 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.